kalau super elisi isi barang lagi di toko jadi ini belanjaan senilai tiga uh, jutaan ya kita dapat dua poli kalau kita unboxing habis itu kita review barangnya Oke okay. Oke okay, kita buka terus jadi untuk edisi nambah barang toko kita hari ini paket barang-barang impor ya jadi ini beberapa barangnya ini kita masuk dekosil 5 liter 5 liter tapi 5 liter terus bok telur kita dapat kiriman cuman warna hijau terus ini namanya uh, plate tertarik Terus ada rak buku serbaguna satu kali lima satu kali lima. Oh ya, 5 tingkat maksudnya ya. Jadi motifnya itu ada di mana ya? Hmm. Ini ya cuman nggak diceklistin sesuatu satu Oh ini ya? Ini motif Blue Polkadot. Ada Paris Italia, pintu milk, Blue flower, dan lain-lainnya. Terus, ini yang lagi rame, stiker timbul, stiker timbul tidak fokus ya. Ini juga, ini warnanya kuning semua. Terus di sana ada mini fan, kipas gager mini yang bermacam-macam motifnya. Ini perajang bawang. Ini ya di orang -orang. Terus ini ada pembuat dolgano. Ya, terus ini ada dekor kue. Oke, untuk kali ini cuma masuk barang ini aja ya. Nanti kita review bareng Mas satu siap